Bila mata dan tidak bisa membuat rencananya ucapkan dalam bentuk pembunuhan yang tidak dilanggar. langsung langsung seketika. Tapi apabila seseorang marah, hmm. tapi dia sempat menyusun rencana rencana pengelabuan, hmm. Menurut ahli itu masih tergolong masuk ke dalam pembunuhan berencana. Sidang lanjutan pembunuhan Brigadir Yosua yang menghadirkan saksi ahli semakin membuka tabir peristiwa pembunuhan tersebut. Sejak awal, masyarakat disajikan dengan cerita dan keterangan hasil rekayasa yang dibuat oleh Irjen Ferdi Sambo sebagai Kadif Propam, yang merupakan jabatan yang sangat ditakuti dan dihormati di lingkup Polri. Namun, kini tercoreng oleh seorang Ferdi Sambo. Di mana Sambo menduduki jabatan yang menjadi pilar penegakan hukum bagi anggota dan masyarakat, yang selama ini sosok Sambo sangat disegani di lingkup Polri, kita jatuh dan runtuh oleh perbuatannya sendiri, di mana Sambo menjadi otak pembunuhan Brigadir Yosua. Selama persidangan, Sambo menjadi saksi dari para pelaku lainnya pembunuhan itu dilakukan secara spontan tanpa perencanaan untuk dapat menghindari jeratan pasal 340 KUHP namun beberapa kali tersangka Elizer membantah dengan tegas semua keterangan yang disampaikan oleh Sambo dan hari ini keterangan Sambo terbantahkan secara sistematis melalui keterangan yang disampaikan oleh ahli bahwa peristiwa yang terjadi tersebut adalah pembunuhan berencana yang ditegaskan oleh ahli atas dasar perbuatan pembunuhan itu tidak spontan, melainkan melalui perencanaan sebelumnya. Bilap mata dan tidak bisa membuat rencananya diwujudkan dalam bentuk pembunuhan yang tidak direncanakan langsung. Langsung ya. Tapi apabila seseorang marah, hmm. tapi dia sempat menyusun pengelabuan, ya. penghilangan barang bukti. Ya. Menurut ahli itu masuk ke dalam sudah padam, masuk ke dalam perencanaan pembunuhan berencana dengan pendapat ahli ini dapat diyakini bahwa benar telah terjadi pembunuhan berencana atas almarhum Brigadir Yosua. jelas sudah Sambo tak mungkin lagi dapat menghindari dari pembunuhan berencana tersebut selain pembunuhan berencana pun Sambo banyak memberikan perintah kepada anggota atau anak buahnya sehingga membuat banyak dari anggota Polri yang menjadi korban Sambo Dalam artian mereka dikorbankan pangkat Jabatan bahkan masa depannya oleh Sambo Hanya karena mengikuti atau menjalankan perintah Sambo Tidak ada motif seperti itu Tidak ditemukan Tidak ada bukti ya, tidak, tidak ada buktinya Menurut Ahli gimana? Bisa nggak itu? Yang jelas adalah ada kemarahan yang dialami oleh pelaku Yang berhubungan dengan peristiwa di Magelang Tapi tidak jelas Tidak jelas Sungguh ironis memang Institusi yang menjadi pilar penegakan hukum di negeri ini Ternyata harus kehilangan kepercayaan dari masyarakat bahkan menurunnya kepercayaan sebagai institusi penegak hukum pengelabuan, ya. penghilangan barang bukti. Ya. Menurut ahli itu masuk ke dalam Sudah percaya. masuk ke dalam perencanaan pembunuhan berencana, ya. pembunuhan berencana, ya. pembunuhan berencana. Ya. Bagaimana menurut anda? Berikan pendapat anda pada kolom komentar. Kami hanya menyampaikan. Akhirnya andalah yang memutuskan tetap jaga NKRI demi abadinya Indonesia.